mana mikir yang dibat nang? coba pas? oh iya pak aku liat di situ sepon jokoh parbowo pas di media itu naik sota-sota eh, nih jauh setengah jika tetap Jokowi mana Jokowi? eh Jokowi, jokowi. jokowi. Parbowo. jokowi. Parbowo. eh Jokowi parbowo eh, Jokowi eh Jokowi eh Jokowi eh, jokowi. eh, jokowi. eh, jokowi. eh jokowi. kenapa anak prabowo Jokowi? saya malas besar ya saya mau berdebat ke masalah yang bagi tuan ya? intinya siapapun presidennya Prabowo tetap laki-laki yang salah. <San> <San> <San> Oh. Ayo kau kembali. rumahnya. Sosok di situ. Diri ini. Sang jitu, seorang yang tinggal buat sendiri. Orang yang bertas sendiri itu. Karena pernah bersungguh-sungguh mencintai, tapi akhirnya jadi kecewakan. Ai, anja. Iya aku meroket terus jago tersendiri. Eh dua lagi, dencam lu. Gak masalah nak bro. Kenapa lagi bro? Ada cewek usus gak toh. Tapi ngasih siapa nih? ya apa nih? Sakit mentong kalau sana. Sendiri jadi perjuang. Siapa bro? susah ini, begini bro. <tuh> kalau mau kita memperjuangkan wanita, <tuh> pastikan wanita itu pantas untuk diperjuangkan. tidak kak. Ah, sama